Doa-doa Katolik: Mohon berkat atas usaha dan pekerjaan hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.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 Atas kesempatan hidup yang masih engkau berikan bagiku hingga saat ini, terima kasih juga karena aku telah engkau anugerahi kesehatan yang baik, sehingga aku dapat bekerja dan beraktivitas dengan lancar dan penuh semangat. Bapak, sebentar lagi aku akan memulai usaha dan pekerjaanku. Usaha dan pekerjaanku ini adalah usaha dan pekerjaanku untuk menafkahi keluargaku. Oleh sebab itu ya Bapak, dengan rejeki darimu berkatilah usaha dan pekerjaanku hari ini, dan limpahkanlah aku dengan rejeki yang cukup dan lancar. Semoga engkau selalu membantu apa yang aku lakukan pada hari ini, dan semoga melalui hasil kerjaku, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku kasihi, sesamaku dan juga dapat memuliakan namamu. Jauhkanlah aku dari segala bentuk penipuan dan kesalahan kerja. Apabila aku menemui kesulitan dalam pekerjaanku, bantulah aku untuk dapat segera menemukan solusi terbaik dan dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Jauhkanlah aku dari sikap mudah menyerah dan patah semangat. Jauhkanlah juga aku. Dari sikap tidak jujur dan tidak sabar dalam menjalankan usaha dan pekerjaanku, semoga semakin hari usaha dan karirku dapat semakin berkembang dan membawa sukacita bagi orang-orang yang menikmati hasil kerjaku. Iya Bapak, ingatkanlah aku selalu agar senantiasa mengutamakanmu di tengah-tengah kesibukanku dalam bekerja dan mencari nafkah, janganlah biarlah Janganlah biarkan aku menjadi terlena dengan pekerjaanku dan semua waktuku menjadi tersita untuk bekerja sehingga aku tidak mampu meluangkan waktu untuk berdoa dan melayanimu serta tidak mampu hadir dalam kebersamaan bersama keluargaku. ya Bapa, curahkanlah Roh Kudusmu untuk menuntun aku agar aku dapat bersikap bijaksana dalam bekerja dan juga mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan rohaniku. Semoga kesibukanku dan kesuksesanku tidak menyeretku semakin menjauh darimu, melainkan dapat menuntunku untuk semakin dekat denganmu, dan semakin bersyukur karena telah merasakan secara nyata kasih kuasamu, dan juga berkatmu yang melimpah bagiku. Iya Bapak, Kiranya engkau senantiasa menyertai langkah hidupku hari demi hari, agar aku dapat menjadi pribadi yang semakin mengenalmu dan semakin bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku panjatkan doa-doa ini ke kehadiratmu. Kasihanilah aku dan kabulkanlah doa-doaku, bila permohonanku ini seturut kehendakmu.